Apa bedanya manusia yang the have dengan the rich? Kaum the have adalah kaum berpunya yang cara mendapatkan uangnya bukan dengan bekerja. Seperti anggota parlemen yang mendapatkan uang dari belahan anggaran. Jabat yang korupsi nyuhilin dana proyek. Anak orang kaya karena harta turunan. Intinya adalah harta yang diperoleh bukan karena jerih payah mendapatkannya sendiri. Mereka mendapatkan harta tersebut karena jabatan. Karena harta keturunan dari orang tua atau dari kakek. Memanfaatkan posisi parlemen atau injek kaki ala preman. Atau memanfaatkan jabatan. Itu adalah kaum dahef. Kaum The Rich adalah mereka yang dengan keringat sendiri, tanpa fasilitas, apalagi anggaran daerah, apalagi anggaran pemerintah, mereka dapat hasil usaha dari transaksi bisnis, dari komisi penjualan, dari berinvestasi di tanah, main properti, main saham, dengan modal dikumpulin pelan-pelan dari keringat sendiri ataupun usaha menghasilkan produk sesuatu menghasilkan barang produksi yang menguntungkan coba sekarang kita lihat diri kita pada saat ini coba kita audit diri kita misalnya rumah yang kita tinggali kendaraan yang kita pakai adakah kontribusi orang tua kita adakah dikarenakan suatu menjabat kita menerima sesuatu dalam tanda petik atau anggaran perusahaan uang anggaran pemerintah, anggaran proyek yang kita mainkan sehingga sebagian dibelah-belah masuk ke kantong sendiri atau masuk ke kelompok kita atau kita dapat dari komisi penjualan dari hasil usaha, dari keringat sebagai karyawan dari menabung, dari berinvestasi, atau dari membuka usaha sendiri. Saya yakin setelah kita mengaudit singkat, kita sudah bisa menentukan kita masuk kaum the have atau kaum the rich. Kita tidak perlu bahas berapa digit harta kita. Itu tidak diperlukan. Kita hanya ingin memastikan bahwa jika dengan jujur kita menghitung Harta kita, kita bisa tahu di mana posisi kita. Apakah sekali lagi kita The have atau The Rich? Kalau kita The have, cepet-cepet deh pindah ke golongan The Rich. Karena setahu pengalaman saya pribadi, seberapapun besar aset Anda saat ini, kalau Anda didapatkannya dari The have, pasti tidak akan sustain, pasti tidak akan everlast, pasti tidak awet, bisa hilang. Yuk jadi kaum The Rich yang beramal soleh, rendah hati, dan pembelajar.